Hai guys, ini sekarang kita sedang uh, mempersiapkan talk show di Devara Talks. Nah, kita akan uh, memperlihatkan bagaimana sebenarnya persiapan yang paling mudah untuk membuat sebuah uh, acara talk show di channel YouTube tanpa menggunakan kamera. Nah, ini adalah karena di rumah tidak ada studio, ada tidak ada ruangan untuk studio jadi kita menggunakan ruang tamu. Jadi ini adalah ruang tamu yang disulap menjadi uh, studio dadakan. Nah, eh, karena toksonya itu menggunakan eh, aplikasi Zoom, jadi kita juga membutuhkan eh, semacam green screen. Nah, ini adalah eh, kain green screen. Ini bisa dibeli 51 meter di tempat eh, penjual kain biasanya ada. Nah, sementara alat lain yang dibutuhkan adalah eh, laptop. Ini kita lihat, alat lain yang dibutuhkan adalah laptop. Nah, disini ada laptop serta ada uh, ring light seperti ini. ini dibutuhkan. Nah, kalau ternyata ring light Anda tidak me tidak mempunyai ring light, maka Anda bisa menggunakan uh, lampu belajar dan sebagainya yang penting bisa me memberikan cahaya ke wajah Anda. Nah, uh, green screen ini dibutuhkan untuk membuat uh, background uh, saat Zoom itu lebih bagus lagi, serta tidak pecah. Jadi, wajah kita itu tidak pecah pada saat melakukan uh, live itu. Nah, yang di uh, mengapa Zoom itu sangat bagus dipakai, karena untuk Zoom yang uh, free itu uh, bisa digunakan unlimited kalau dia sifatnya one-on-one. Nah, satu lagi yang membuat Zoom lebih praktis adalah karena dengan Zoom. Uh, bisa langsung direkam jadi meskipun kita bukan Zoom premium tapi bisa langsung direkam nah mengapa lebih bagus juga dibandingkan dengan live streaming misalnya karena dengan Zoom kita bisa edit kita bisa tambahin uh, judul uh, nama logo dan sebagainya di Zoom itu bahkan kita bisa edit lagi misalnya dengan tambahan-tambahan kata kata dengan tambahan keterangan atau dengan menambah audio-audio tambahan misalnya nah eh uh, Anda juga bisa membuat ini jadi tidak perlu alat Mahal-mahal tidak perlu kamera tentunya tinggal punya laptop, punya laptop kemudian dengan alat sederhana seperti ini. Dan hari ini kita sedang bersiap untuk melakukan dialog di top ya zoom dengan eh, penulis buku kamus cakap Arab Medan, Coki Nusirwan. Coba cek lampunya ini Ini. mana? Ini, kan Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. kita akan pakai background ini untuk Tokso karena Tokso kita hari ini akan bertema Kota Medan jadi kita akan menggunakan background ini untuk Tokso kita nanti kita sekarang masih menantikan narasumber untuk di rekam jadi kalau menggunakan zoom ini, kita tinggal merekam pakai kamera yang ada di laptop kemudian kita tidak usah takut salah wawancara atau salah ucap dan sebagainya karena nanti akan diedit, akan dipotong karena kalau dialognya kepanjangan juga nanti akan diedit di sesuai dengan kebutuhan biasanya 10-15 menit biasanya yang akan ditayangkan Nah, keuntungan dengan zoom ini karena diedit, nanti kita juga bisa sisipkan video, bisa sisipkan uh, foto, di insert untuk menambah informasi yang dibutuhkan nanti. Nah, misalnya di sini kita... Ini sebenarnya saya pakai uh, pakai green screen. Nah, ini bisa kita lihat, Se uh, kalau backgroundnya dihilangkan, green seperti ini. Ini yang yang uh, sebenarnya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan background bisa kita ganti, ganti sesuai dengan koleksi background yang sudah kita download. Kita bisa pakai foto-foto pilihannya kita sesuaikan dengan tema yang senang kita bahas. Hari kita berdua bermain tema Oke okay, sih, oke. Okay. Assalamualaikum. Kita ulang lagi bang ya? Ya oke oke. Kita bilang lebih ini lagi, dengan lebih singkat aja nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu.